kembali lagi di channel kabar kabarin kali ini mengabarkan ada seorang ibu-ibu yang naik sepeda motor melintas kereta api namun sepeda motornya tersangkut di kereta api bagaimanakah kisahnya mari kita simak berikut ini tetap di kabar kabarin nampak seorang ibu-ibu yang sedang membonceng anaknya mau berangkat sekolah tapi tiba-tiba motornya tersangkut di kereta api relnya karena kereta api sudah makin dekat, maka ibu itu dan anaknya juga panik, guys. Lalu bagaimana kisahnya? Seorang anak pun mulai kuatir dan berdebar jantungnya. Ketika seped, apa kereta api mulai dekat, dan anak pun berusaha untuk menyelamatkan sepeda motornya yang tersangkut. Namun magnet begitu kuat. Akhirnya seorang ibu dan anak pun pasrah motornya terlindas oleh kereta api. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.